Mengajarkan pemahaman konseptual Terdapat dua perspektif tentang belajar Perspektif tradisional melihat siswa sebagai wadah kosong, di mana siswa menunggu guru untuk menyampaikan fakta dan ide untuk mengisinya Siswa menyimpan semua itu di kepala mereka sampai mereka membuangnya untuk membuktikan bahwa mereka telah menguasainya Selanjutnya pembelajaran berbasis siswa Siswa bukan sebagai wadah kosong tetapi memiliki ide mereka sendiri diibaratkan dengan batu yang menunggu untuk dipahat saat kita belajar, kita memahat ide kita sampai mereka menjadi lebih jelas, kompleks, dan akurat. Pada akhirnya, kita memiliki gagasan yang telah kita pikirkan dengan matang. Cara kedua, siswa mengerjakan tugas dan mendapatkan manfaat dari tugas, bukan dari gurunya. Tetapi, bagaimana cara membantu siswa menemukan dan memurnikan gagasan atau ide tersebut, yaitu dengan uncover atau mengungkapkan, dan transfer atau berikan. Untuk membantu siswa mengungkapkan sebuah ide, mulailah dengan pertanyaan abstrak. Contohnya kita mulai dengan pertanyaan, apa hubungan antara tindakan manusia dan ekosistem? Sekarang selidiki konteks yang lebih spesifik yang menggambarkan hubungan itu. Misalnya, pengundulan hutan di Amazon, sehingga siswa memahami bahwa tindakan manusia dapat secara langsung menghancurkan ekosistem dan berkontribusi pada hilangnya spesies tertentu. Proses selanjutnya adalah transfer. Memperkenalkan contoh berbeda yang akan menambah pemahaman yang lebih daripada sebelumnya. Contohnya, menyelidiki efek yang dimiliki manusia terhadap lautan. Para siswa akan belajar bahwa limbah manusia dapat berakhir di laut dan membahayakan kehidupan hingga mengancam spesies laut. Ini dampak tidak langsung yang menambah nuansa dan kompleksitas pemahaman mereka. Untuk menilai pemahaman siswa tentang hubungan konseptual, mari kita transfer situasi ke kutub utara dan meminta siswa berhipotesis tentang dampak suhu global. Sepanjang proses mengungkap hubungan konseptual dan mentransfer ke situasi yang baru, siswa hendaknya mulai mengenali suatu pola. Daripada melihat ekosistem individu yang lebih kecil, para siswa akan memahami bahwa bumi adalah keseluruhan sistem raksasa di mana tindakan manusia dapat berdampak besar. Saat kita memperkenalkan lebih banyak contoh, pemahaman siswa tumbuh lebih dalam dan lebih kompleks. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dunia pekerja dan kemampuan untuk mentransfer ide ke konteks yang baru merupakan keterampilan penting yang memungkinkan siswa menjadi pemecah masalah dan seorang inovator.